Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Wilayah Sumatera Selatan sering dikenal dengan Bumi Sriwijaya Di Karnoke diakini Sumatera Selatan ini adalah sebagai pusat kedatuan Sriwijaya Selain itu Sumatera Selatan pernah disebut sebagai negeri Palembang Darussalam Hal ini dikarno ke Sumatera Selatan pernah disatukan dalam persaudaraan Kesultanan Palembang Darussalam. Di masa kolonial, Sumatera Selatan juga disatukan dalam Keresidenan Palembang. Di balik perjalanan panjang Sumatera Selatan ini, tidak tercatat nama Sumatera Selatan. Sebenarnya, sejak kapan sebutan Sumatera Selatan ini muncul? Sebelum kita bahas lebih dalam, Mang Dayat minta disupport dulu channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan rejekinya. Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung. Dalam catatan sejarah, namo dari Sumatera Selatan baru mencuat setelah masa kemerdekaan. Yang namo ini pernah juga menjadi negara, yaitu negara Sumatera Selatan. Namun umur negara Sumatera Selatan ini tidak berlangsung lama, yang kemudian menjadi provinsi Sumatera Selatan. Setelah peristiwa proklamasi Dayat, di tahun di tanggal 17 Agustus 1945 itu Mang Dayat, mm -hmm. kita masih berbentuk keresidenan. Baru kemudian di, di tanggal 15 Mei 1946, hmm. itu turun ketentuan. Kresidenan Palembang berubah menjadi sub-provinsi Sumatera Selatan. Hmm. Di bawah provinsi Sumatera, pulau Sumatera atau pulau hmm. Sumatera. Jadi kita sub-provinsi sub -provinsi Sumatera Selatan. Hmm. Dan itu yang dijadikan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Palangka laat sebagai hari jadinya provinsi uhuh. Sumatera Selatan uhuh. jadi 15 Mei 1946 itu payyobo Lestari adat budaya marga kita payyo Tobo Lestari jangan lengeti ditelan zaman 15 Mei 1946. Inilah titik awal menjadi cikal bakal dari Provinsi Sumatera Selatan. Karena hal inilah tanggal 15 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun sejak tahun 1946 perjalanan Provinsi Sumatera Selatan masih panjang. Pada masa ini Sumatera Selatan masih menjadi sub provinsi dari Sumatera. Di tahun 48, Nangdaya Ketika muncul uh, dualisme pemerintahan di masa revolusi fisik itu, di satu sisi ada daerah di bawah boneka Belanda, uhuh, uhuh. dengan dibentuknya negara Sumatera Selatan uhuh. di bawah uh, kepemimpinan uh, Abdul Malik. Uhuh. Kemudian, kita juga punya daerah Republik Indonesia pada waktu itu, sehingga kemudian turun lagi perubahan. Uhuh kita kemudian dijadikan uh, Provinsi Sumatera Selatan uhuh. dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 uhuh. tetapi Provinsi Sumatera Selatan itu masih berbentuk daerah istimewa jadi kita pernah punya nama daerah istimewa militer Sumatera Selatan di tahun okay. 48. lalu kemudian berganti lagi ketika muncul pengakuan kedaulatan Mm -hmm. Setelah konferensi Meja Bundar di Haag Belanda mm -hmm. Kita berbentuk RIS Lalu kemudian di tahun 1950 Baru berbentuk Negara Kesehatan Republik Indonesia mm -hmm. Nah itu kemudian keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Manglayat mm -hmm. Lebih tepatnya tanggal 12 September 1950 Dibentuklah Provinsi Sumatera Selatan mm -hmm. Jadi kita Nama Provinsi Sumatera Selatan itu sebenarnya baru muncul di tahun 1950. 12 Mei 1950, dibentuknya Provinsi Sumatera Selatan. Dengan wilayah yang cukup luas yaitu mencakup Sumatera Selatan saat ini ditambah Provinsi Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Jadi untuk ngaturnya dikeluarkanlah dua undang-undang turunannya. Ada dua undang-undang yang dikeluarkan setelah itu pertama undang-undang tahun 57 yang mengatur tentang uh, pembagian daerah di provinsi Sumatera Selatan uhum. atau daerah-daerah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Ke... Kemudian keluar undang-undang nomor 25 tahun 1959. Nah di dalam undang-undang itu kemudian mulai ada pembagian. Jadi provinsi Sumatera Selatan itu di tahun 57 mulai ada pembagian kabupaten. Uh, ada 19 kabupaten. kabupaten dan kota di masa itu, karena uh, Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan, yang terbentuk tahun 50 itu merupakan gabungan dari uh, Kresidenan Palembang, kemudian uh, Kresidenan Bengkulu, Kresidenan Lampung, dan Kresidenan Bangka Belitung. Uh -huh. Sehingga kabupaten kita pada waktu itu, selain ada yang di Sumatera Selatan, juga ada tiga kabupaten di Kresidenan Lampung di Hek Kresidenan Lampung Kabupaten Lampung uh, Utara, Kabupaten Lampung Tengah kemudian Kabupaten Lampung Selatan uh, ditambah uh, kota uh, Teluk Betung atau Tanjung Karang Mang kemudian Bengkulu ada Bengkulu uh, Kabupaten Bengkulu Utara kemudian Kabupaten Rejang Curup namanya dulu Manglayat lalu kemudian ada Kabupaten Eh, bangka, eh, Bengkulu Selatan maksud saya, lalu ada satu kota kota Bengkulu oh, oh. nah demikian juga dengan eh, bangka, kresidenan Bangka Belitung, yang bergabung di Provinsi Sumatera Selatan, itu ada tiga, ada dua kabupaten Kabupaten Bangka dan kemudian Kabupaten Belitung, serta ada satu kota, kota Pangkalpina Kota Pangkal Pinang Pujangga Desa Ramadan sopan, adat budaya dikedepankan. Provinsi Sumatera Selatan dengan 19 kabupaten kota. Namun luasan wilayah ini tidak berlangsung lama. Dalam beberapa tahun kemudian mulai dilakukan pemekaran dan menjadi provinsi baru. Pertama-tama yang uh, uh, Lampung dimekarkan menjadi provinsi Lampung. Hmm. Kemudian di tahun 1968 uh, dimekarkan lagi apa namanya provinsi baru provinsi Bengkulu. Dan terakhir hmm. di tahun 2001 hmm. dari uh, provinsi induk. Uh, Sumatera Selatan dimekarkan kembali menjadi uh, Bangka provinsi Blitu. Bangka Belitung paling terakhir. Itu paling terakhir. <laughs> Perkembangan Provinsi Sumatera Selatan tidak cuma dari segi wilayah, tapi dari struktur dan juga hierarki penyelenggara pemerintah daerah. Indonesia adalah negara yang baru lahir, termasuklah wilayah Sumatera Selatan ini. Pada awalnya masih mengikuti struktur pemerintahan tradisi masa kolonial yang kemudian perlahan mulai dilakukan perubahan. Di tahun 1957 ketika uh, muncul pembagian wilayah di Provinsi Sumatera Selatan itu sebenarnya kita masih meneruskan satu tradisi dari pemerintah kolonial yaitu uh, munculnya kewedanaan. Jadi di bawah kabupaten itu ada wilayah kewedanaan. Nah wilayah ke kewedanaan ini dulunya adalah wilayah distrik yang dikepalai oh, oleh Demang oh, oh, oh. baru kemudian ada satu lagi struktur di bawah kewedanaan itu hmm. yang baru As Sumatera Selatan, yang baru maksud saya dari Sumatera Selatan adalah kecamatan oh, oh. jadi kalau dulu eh, distrik berhadapan dengan langsung dengan marga, yeah. sekarang distrik harus melewati kewedanaan kemudian harus melewati kecamatan yeah, nah yeah, kecamatan yeah. ini sebetulnya juga eh, secara hierarkis dulu mirip under district. Jadi ada ada uh, Abdeling uh, distrik kemudian under district baru marga. Nah di masa tahun uh, 57 itu dibawa kabupaten, lalu ada kewedanaan, lalu ada kecamatan, baru kemudian marga. Ada dua hal yang di yang di apa? dilebur dari marga ke kecamatan misalnya yang dimasukkan marga-marga yang dimasukkan di kecamatan Pertama ada marga uh, kecamatan itu terdiri dari satu marga uhuh. Dari marga yang lama Dia bisa satu kecamatan Ada kemudian gabungan dari beberapa marga kecamatan itu tergantung gabungan dari marga marga, marga. tadi ya, Tergantung luas, luas, luas wilayah ya? luas wilayah marga uh. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau kasus di apa namanya kecamatan Kayagung misalnya menglihat hmm. kecamatan Kayagung itu dulu eh, gabungan dari Marga Kayagung hmm. kemudian Marga Teloko dan Marga Pegagan suku eh, dua hmm. yang berkedudukan di lubuk dalam nah, jadi hmm. ada satu misalnya kecamatan yang terdiri dari satu Marga misalnya Marga eh, kecamatan Pedamaran yang terdiri dari Marga Danau Berjalannya waktu sistem pemerintahan di Sumatera Selatan mulai ada perubahan. Ado yang memang dihilang ke pecah kewadanaan dan juga marga. Dan juga Ado yang diganti pecah di Palembang yang dulu namo kampung diganti dengan kelurahan. Hierarki pemerintahan di Palembang sedikit berbeda dengan yang Ado di Uluan. Palembang tidak mengenal jabatan bupati tapi wali kota. Yang kemudian di bawahnya ada kewadanaan dan kewadanaan ini juga dihilang ke hirarkinya langsung ke kecamatan. Jadi setelah kewedanaan dihapus, hirarkinya dari wali kota langsung ke kecamatan. Di bawah kecamatan ada kampung, tapi namun kampung ini tadi sudah diubah menjadi kelurahan. Di Sumatera Selatan, karena Marga ini adalah kesatuan uh, pemerintah terkecil pada waktu itu di di tingkat apa namanya daerah, maka ketika dia berdampingan dengan kecamatan, Uh, kecamatan itu memang mengurusi masalah-masalah politis, masalah-masalah struktural uh, pemerintahan yang dari atas. Yeah. Sementara marga itu khusus masalah internal, masalah internal wilayahnya tadi, ya, lebih ke adat, masyarakat. lebih, kebudaya, gitu. yeah, yeah, lebih yeah, yeah. ke budaya gitu, lebih ke persoalan-persoalan hukum-hukum adat gitu mm -hmm. dan nilai-nilai adat. Nah, tapi ini kemudian berubah lagi dengan keluarnya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan diteruskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Di situ diamanatkan tentang pembentukan desa di seluruh Indonesia dan, undang, dan apa namanya e, bentuk pemerintahan desa itu sebenarnya bentuk pemerintahan baru yang dulunya tidak dikenal di Sumatera Selatan. Mohon maaf, itu hanya dikenal di Jawa. Sebetulnya, jadi, hmm. cirinya adalah ciri pemerintahan Jawa. Hmm. Nah, uh, tetapi, menurut saya, ada satu hal yang uh, agak gegabah pada waktu itu karena sebetulnya uh, desa itu di bawah marga, yeah. pembentukannya di bawah. Jadi, uh, dia lebih kecil daripada marga. Hmm. Oleh karena itu, ketika desa dibentuk, itu hmm. mengambil posisi kampung di di wilayah pemerintahan Sumatera Selatan. Uhum. Nah, tetapi eh, antara marga dan desa itu sebenarnya marga lebih tinggi. Cuma entah kenapa di tahun 1983 dan 1984 itu ketika eh, keluar tentang apa namanya peraturan mengenai pendirian desa di provinsi Sumatera Selatan. Lalu kemudian marga itu dihapuskan. Ramadan sopan. Adat budaya dikedepankan. Payo Tobo lestari adat budaya marga kita. Bayotobo lestari ke jangan di ditelan zaman sejarah panjang dari apa namanya pemerintahan kultural di Sumatera Selatan yang kemudian hilang itu yang menyebabkan kita sebetulnya kehilangan identitas kehilangan jati diri sekarang dengan sistem seperti ini dengan tidak adanya apa namanya sistem asli pemerintahan di Sumatera Selatan terutama di tingkat paling bawah ya persoalannya persoalan kultural yang paling banyak paling berdampak berdampak nah dan akibatnya sebetulnya ya corong pembangunan kebudayaan jadi dulu kita ini di Sumatera Selatan mengutamakan pembangunan kebudayaan, selain tentunya pembangunan fisik. Nah sekarang dengan hilangnya penjaga kultural itu, ya kita saat ini dihadapkan dengan pembangunan-pembangunan yang lebih banyak mengutamakan fisik. Kemudian penghormatan kepada pemimpin, penghormatan kepada orang tua, itu jauh lebih terasa... Ketika apa kita mengutamakan pembangunan budaya betul, Dibandingkan betul, dengan betul. pembangunan fisik saat ini Dan saya lihat memang pembangunan budaya di Sumatera Selatan Itu hilang sejak Hilangnya hilangnya pemerintahan Marga tadi Yang lebih bersifat tradisional dan as Sumatera Selatan uhum. Nah, Macebice Itulah uh, kisah dari Sejarah Sumatera Selatan dari awal sampai Cak Mano kondisi sekarang saat ini Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan Dan juga bisa menjadi kasanah pengetahuan kita untuk Sumatera Selatan dan Kota Palembang Kalau ada salah-salah kato, baik dari narasi ataupun video Kami memohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lestari ke jangan di ditelan zaman, jangan lengit ditelan zaman.